Hai hai everybody welcome ke channel balik lagi sama gue di sini ya bestie ya. Oke, okay, seperti biasa di sini gue bakal membagikan tips dan triknya nih mengenai info Dasar, pola Photoshop dan juga bocoran Photoshop hari ini dengan bawa modal receh ya. Oke okay, seperti biasa di sini gue bermain dengan bawa modal 40.000an ribuan aja ya. Di sini gue langsung tarik ke 2.400. Ya gue langsung pemanasan pemanasan terlebih dahulu yang uh, Tentu saja dengan selasinya pastinya simpel dan mantul abis. Oke okay, semoga mudah dipahami buat kalian para slotermannya lainnya nih ya. Oke okay, kita setin setin kita nyetok nyetok santai dulu. nih semoga kita lancar-lancar pastinya sama siapa-sapa teman-teman dulu yang ada di luar sana. nih Gimana kabar kalian hari ini? Aduh, sangat banget banget ya. Semoga kegiatan kalian juga semanca lancar ya. Semoga sehat selalu. Ya, oke. Okay. Lalu kita kantap-kantap di sini. Mudah-mudahan acaranya memuaskan dan semoga hari ini menjadi hari kemenangan bagi gue ya. Uh... Dalam permainan di Starlight Princess ini, oke. kita cuma soal sampai doa segini. Ayo, Angel! Nama eh, siapa? Kalian cuma ya. cuma terus aja videonya dari awal sampai akhir ya. Jangan bisa tim fokus biar nggak kekenalan info-info dari video disini. Ya, oke. Okay. gas kalau dulu, hmm, gurih sekali ya guys, kasih tembok dulu ingas. Ayo dong. Oke, okay, soalnya kalian gak usah khawatir kalau kalian pengen cari info-info tentang short gacor ya, karena semua informasi ada di channel gue ini, jadi kalian langsung merapat aja ke channel gue ini guys. Oke, okay, pokoknya tetap selesai, ya, ya, ya. sampai aja, nggak usah terlalu terbawa napu. Ya kita main, santai-santai aja, ya kan, biar kita nggak terlalu terbawa emosi juga dalam bermain. Biar ya, lupa selalu sejauh ini dan sebaik biar lebih nikmat. Oke. Okay. 142.000 yang gue dapatkan di bikin kali ini lumayan lah ya, bisa buat manjang juga untuk nyesel-nyesel uh, selanjutnya oke okay. nice lanjut lagi dengan pola-pola selanjutnya ya di sini yang pasti gue bakal kasih tau dimana tempat bermain gue tentunya aman dan terpercaya nih jadi buat kalian yang pengen uh, bermain di situs yang sudah uh, berlisensi ya di sini tempatnya, oke langsung aja ya, gue bakal ngasih tahu. Ya. Di sini gue bermain di situs permen 138, gajian akan permen, gajah permen, ya. Oke, gue bermain di situs permen 138. Jadi buat kalian join kalian juga bisa langsung kasih ini ya karena linknya udah ada di komentar nih. Aduh satu lagi seternya dong sayang pada di bisa dong Oke nggak apa-apa ya ya bentuk kita udah berusaha untuk hasilnya kita lihat aja nanti hmm, ya oke okay, selanjutnya buat kalian yang Baru hadir di channel ini jangan lupa dibantu support channelnya ya dengan cara klik tombol like, komentar dan share sebanyak banyaknya. Oke, agar selalu juga semakin berkembang dan ya lebih semangat lagi untuk bikin video terbaru. Oke, lanjut lagi kita nyetelnya ke selanjutnya. bahwa karena gue setiap hari juga bakal sharing-sharing ke kalian tentang info pola gacor princess hari ini dan slot gacor hari ini khususnya buat kalian yang suka main modal receh. Jadi, merapat-merapat aja ya buat kalian yang mungkin pengen tahu pola-pola gacornya ya kan. Semoga pola-pola yang gue bagikan di sini juga bisa bawa hoki nih buat teman-teman semuanya ya. Oke. Okay. Setelah dulu aduh kali 12-nya dong mantap dia ya oke lanjut lagi nih di sini gue masih pak aja ya bisa 100 ribuan ya masih belum ada tanda-tanda kegacorannya dari si chef ini ya udah nggak apa-apa ya kita bertahan bisa lebih dahulu aja ya siapa tahu ada keajaiban lain ya maunya kalian juga jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik di support video shop gacor yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapat nah, ya makanya kalian juga jangan lupa untuk aplikasi notifikasi loncengnya nih oke, biar kalian dapat notif dari video setiap hari aduh ini mataharinya konek dong kasih tembak dulu dong Ini aduh hmm. princess drop itu cakep banget lagi nggak tuh langsung dihantam kali birunya dong 77.000 dikali dua auto dua juta seratus empat puluh lima langsung jackpot nggak tuh keren banget luar biasa ya oke okay, mungkin jalan lama lagi gue bakal langsung cabut ya tentunya jadi udah nggak sabar banget pengen nikmatin hasilnya tapi ya di sini gue coba untuk nyesel-nyesel lagi ya siapa tahu kan masih ada tambahan cuma-cumannya di sini gue juga sambil cek ombak dulu ngebayar 480 80.000 ya oke okay. dan pas uh, pasti sesalnya lagi nonton video ini gue juga mengingat tahu untuk disclaimernya terlebih dahulu nih ya jadikanlah tambalan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas begitu ya. Oke, okay. okay. jadi buat kalian yang masih di bawah umur ya, gue harap skip aja videonya. Oke, okay, ya. Mau kalian enjoy dan video gue ini, kalian menikmati video gue dan semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Blood lagi cakep banget birunya tonis ya bintang sejarahnya sayang oke okay, lagi dong nice bulannya dapet tuh mataharinya please oke okay, menter sekali desi 76.000 dikali 7 ya cuy. gila sih sensasional dong 534.000 ya. Mantap, gila oke okay, oke okay, oke. Okay. Nice, nah, lagi dong, insert. Gas terlebih dulu, aduh Masih ada delapan skin lagi nih, masih ada kesempatan ya tentunya. Belum dapetin papan cuannya di sini, alah sih ya boy. Gas for land launcher. Oke, maunya buat kalian yang belum join di permen 138 mending langsung digasikan aja ya Linknya udah ada di komentar Jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga Dan pastinya gue mau ngasih komen buat teman-teman Yang udah support channel gue sebagai pemanis nih ya. Kakek jauh guru permen Caket Anak baru Dapat bonus men Tentunya di permen 138 Gajah makan permen Gajah Oke, okay, sebelum ke pamit, gue mengucapin thank you so much buat semuanya sudah nontonin sampai habis. Semoga video gue ini bisa menyiapkan semuanya dan semoga pola-pola yang gue bagikan bisa bawa hoki, bisa bawa cuan buat teman-teman semua di sini. ya. Oke, okay, mungkin sekian aja video gue ini kalau gue udah dapetin hoki, jadi gue izin pamit terlebih dahulu. ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Sensasional, Bye!